Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Selamat pagi anak-anak Salam perkenalan dari Ibu Nama Ibu adalah Ibu Lumpian Jabatan Ibu sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Perih Pertama-tama marilah kita ucapkan Puji syukur kita dari Allah SWT Yang telah memberikan kita hari ini nikmat sehat yang terjadi semoga selamat bagi kalian yang telah e, lulus seleksi menjadi peserta didik di SMP Negeri 26 Agra. anak anak sekalian, hari ini ibu akan menyampaikan materi tentang pengenalan Kurikulum 2013 Pernahkah kalian mendengar kata kurikulum? Kurikulum merupakan angkat atau sistem bercanda dan pengaturan mengenai isi dan bahan pembelajaran yang ditumbuhkani oleh aktivitas belajar mengajar. Jadi kurikulum merupakan penting bagi suatu lembaga pendidikan untuk mencapai hasil yang diharapkan. Pada tahun ajaran 2020-2021 di SMP negeri 26 Tanjung laksanakan kurikulum 2013. Apa sih sebetarnya kurikulum 2013? Oh. Kurikulum 2013 yang berlaku dalam sistem pendidikan Indonesia saat ini merupakan kurikulum yang telah diterapkan pemerintah untuk menggantikan kurikulum 2006 yang sering kita sebut kurikulum tingkat satuan pendidikan yang telah bertaku selama kurang lebih tahun. Pada kurikulum 2013 Materi pelajaran yang disajikan adalah Ada dua kelompok Ada kelompok A dan kelompok B di mana kelompok A merupakan mata pelajaran 7 mata pelajaran yang tercakup di dalamnya Ada pelajaran PAPB atau pendidikan agama dan budi pekerti Lalu PKN pendidikan keluarga negaraan lalu ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, IPA, IPS. Yang kedua adalah kelompok B, di mana kelompok B ini terdiri dari tiga mata pelajaran. Tiga mata pelajaran tersebut adalah seni budaya, pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan atau PdOK, dan satunya lagi adalah prakarya. Nah, nanti di 10 mata pelajaran itu akan kalian pelajari. Dengan masing-masing guru mata pelajaran Karena nanti akan berbeda sekali dengan kalian melaksanakan di sekolah dasar Yang merupakan kalian mendapatkan guru kelas di mana guru kelas tersebut mengajar beberapa mata pelajaran kalian Nah kalau di tingkat sekolah menengah pertama Masing-masing guru tersebut akan mengajar kalian Nah selanjutnya Bagaimana sih penilaian yang ada pada sistem kurikulum 2013? Di sistem penilaian kurikulum 2013 ya, banyak mencakup aspek penilaian sikap dan perilaku. Kenapa? Karena memang untuk saat ini pemerintah pemerintah menargetkan bahwasanya sikap dan perilaku merupakan ujung tombak untuk menjadi generasi yang lebih baik. Nah, nilai aspek tersebut merupakan 60% di penilaian kurikulum 2013. Di kurikulum 2013 ya, empat aspek penilaian yang kalian toleh nanti adalah yang pertama ada KI1 atau kompetensi inti satu yang mencangkup kompetensi spiritual. Di kompetensi spiritual ini nanti kalian yang dinilai adalah yang pertama, bagaimana kalian memberi salam, bagaimana kalian berdoa, bagaimana kalian beribadah, bagaimana kalian bertoleransi antar sesama teman kalian, saling menghormati, dan yang lainnya. Nah, kompetensi yang kedua adalah kompetensi sosial, atau kita sebut dengan KI2. Nah, di KI2 ini penilaian yang e, kalian harus capai adalah mengenai sikap sosial kalian terhadap teman-teman kalian. Dari mulai, saling menghormati, tanggung jawab, kerjasama, disiplin, dan lain sebagainya. ya Yang berhubungan dengan kompetensi sosial. Yang ketiga adalah kompetensi pengetahuan atau kita sebut dengan KI3. K3 ini mencakup penilaian ya dari guru-guru mata pelajaran kalian yang memberikan seperti tugas-tugas penugasan yang merupakan kelompok soal-soal lalu yang kedua nanti ada ulangan harian lalu nanti di tri semester kalian akan mendapatkan penilaian tengah semester lalu yang terakhir nanti ada penilaian akhir semester penilaian yang keempat adalah Penilaian keterampilan, di mana biasanya kita sebut dengan Ki 4, kompetensi Indi 4. Di dalam penilaian keterampilan, ya, aspek yang dinilai adalah kinerja atau ujuk kerja, praktek, portofolio, proyek. Nah, nanti kalian akan mendapatkan tugas-tugas keterampilan yang harus kalian kerjakan dan dikumpulkan ke guru mata pelajaran masing-masing anak-anak ya. Nanti pada saat kalian mulai pembelajaran ya, kalian harus melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru kalian. Baik tugas yang merupakan bagian dari pengetahuan ataupun bagian dari keterampilan. Dan jangan lupa kalian harus selalu motivasi belajarnya tinggi ya, walaupun pembelajaran kita dengan daring atau via Online ya kalian harus tetap semangat dalam belajar ya tetap di rumah ya tetap dirubah jaga kesehatan dengan berolahraga istirahat yang cukup makan makanan yang bergizi rajin cuci tangan dengan air mengalir dan sabun oke anak-anak salam dari ibu terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh